Kita langsung aja masuk ke video presiden kedua. Uh, Oke, lanjut ke presiden yang ketiga. lanjut ke presiden keempat Oke lanjut ke presiden kelima No! Oke lanjut ke peserta yang ke ya. <SILENCIO> Oke lanjut ke peserta yang ke-8. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden ke Oke lanjut ke presiden ke Oke, okay, Lanjut ke persida yang ke-11. Oke, okay, Lanjut ke persida yang ke-12. lanjut ke ke tiga belas ya oke okay, lanjut ke presenting ke empat belas Lanjut ke episode yang ke-15. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-16, ya. Oke lanjut ke peserta angka 12 Oke lanjut ke peserta angka 18 Oke, lanjut ke orisinal yang ke-19. oke lanjut ke verset yang kedua puluh oke okay, guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya